oke assalamualaikum guys selamat berjumpa kembali dan selamat berjumpa kembali di channel tukang tambal ban nah di video kali ini kita akan mentutorialkan cara membuka ban untuk pemula oke guys mari kita simak videonya dan ikuti Kalian yang pertama sebelum kita congkel bentlinya kita buka dahulu ini okay, ya guys clap sudah di mobilitas angin ya kan nah. yang kedua bannya harus kita urut dahulu seperti ini agar apa tujuannya lingkaran ban luar ini agar mengumpul di tengah dan dapat memudahkan kita untuk mencongkel ban ya. Oke. Lihat, ini jempol ini harus tarik seperti ini dan ini masuk kemari. Ah, ya. ini ditahan ya, tahan. Dan ini tugasnya masuk lagi. Ditarik, pencet, tarik. Pencet, terus yang kedua lagi dan. nah dan begitu teman-teman nah, kita masukkan cengkilan yang satu lagi Mengurus pintunya, oke, kita tekan ke dalam dan ambil pakai dua jari seperti ini ya. Nah, selesai. Oke, cukup video, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.